Bangkitlah menuju What is the reason Maru, ada Bersemangat untuk mendukung dunia masing-masing Saya sama lagi sudah cukup sore, saya sama lagi berkesan Untuk kedua belakang Nanti untuk pemainnya yang sportif ya Untuk permainan yang sportif Dan disini ada wasit dan agung-agung Waktif itu adalah pemenu pelakanaan pertandingan, Yang mungkin selama pelakanaan pertandingan. Untuk itu Hapa Puan yang experiences R Por gente, ara fet i ho <laughs> oh no, no, no, no! That's all right! Oh come on! Assup my baby! Wow! I really Oh, <laughs> Ya, Ya, Om kastine deh kastine <tipas>